serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia mengenai Bunda Lesti Kejora. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada postingan terbaru dari Kak Nurul satu jam yang lalu mengunggah postingan video momen saat Lesti Kejora cium tangan. Rizky Bilar ini saat berdamai, dan tentunya rujuk kembali bersahabat. Ya, semalam mereka berdua sudah klarifikasi dan meminta maaf. Bersahabat, ya, saling memaafkan. Dan cinta damai mudah-mudahan rumah tangga mereka ke depan ini diberikan kebahagiaan dan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan persahabat ya Kita juga berdoa mudah-mudahan Rizky Bilar tentunya tulus mencintai idola kesayangan Lesti Keciora Dan semoga menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi imam yang baik untuk keluarga kecilnya Amin Iyarubal alamin. Memang terlihat persahabatan ya, Bunda Lesti Kejora, hati yang sangat tulus untuk memaafkan sang suami. Masya Allah, semoga Lesti diangkat derajatnya dan semoga Lesti Kejora selalu menjadi inspirasi dan contoh baik untuk banyak orang. Kemudian juga persahabat ya, ada postingan dari Tehnovi persahabat Baru saja Tehnovi mengunggah sebuah postingan lagi berada di kebun sawit persahabat ya Sepertinya Tenovi lagi pulang kampung ya, tidak berada di Jakarta Terlihat dari postingan kemarin juga, Tehnovi lagi naik perahu di pantai Terlihat Tenovi tentunya lagi pulang kampung Doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan hubungan Tehnovi dan Leslar pun baik-baik saja, amin Kemudian juga persahabatia ada kabar viral yang kita dapatkan. Ini mengenai ekspresi Rizky Bilar yang dia ini dari netizen. Warganet nilai ekspresi Bilar seperti menahan kemarahan dan malu saat wartawan bertanya, dek biar nggak trauma gimana di samping Bilar deh. Wah ini sebuah pertanyaan dari wartawan. Ekspresi Rizky Bilar pun menjadi sorotan persahabatia. Perhatikan di sebuah kalimat komentar tatapan Rizky kayak sedang menahan emosi katanya tuh ya, ada juga tanggapan lain aku nggak trauma, suamiku ganteng ada juga selamat membiayai bayi gede lagi ya bunda pasti. itu tanggapan dari haters dan netizen bersahabat yang tentunya berkomentar mengenai ekspresi dari Rizky Bila kita lihat juga bersahabat di kalimat komentar di ini di antaranya dari akun Cynthia Santis mengatakan antara nahan marah dan nahan malu karena selamanya dia akan nanggung sanksi sosial lagi-lagi persahabat ya para netizen selalu menghujan selalu membuli kita sebagai fans sejati doakan saja yang terbaik semoga kedepannya mereka rukun mereka bahagia amin kemudian juga persahabat ya tak hanya ekspresi dari wajah Kali ini netizen juga berkomentar mengenai tatapan mata persahabat ya Masya Allah, beginilah momen Lesti dan Bilar yang saling peluk dan cium Hingga warganet salvok pada mata Bilar yang dianggap penuh tanda tanya Kita lihat persahabat ya ekspresi matanya Rizky Bilar Warganet fokus ke matanya persahabat ya Dan tentunya tanggapan pun diberikan dari para netizen di antaranya persahabat dari akun Dian Optisus mengatakan, Matanya si cowok kelihatan banget kayak nggak ada cinta-cintanya. Ada juga dari Henny Elvanda mengatakan, Bilar biasa aja, tapi Lesti menggebu gebu kelihatan banget itu woy. Besok-besok bakal kejadian apa ya? Wow. Lagi-lagi netizen dan haters selalu berkomentar negatif. Kita doakan, mudah-mudahan keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora itu keputusan yang benar. Keputusan yang baik untuk dirinya. Dan semoga rumah tangga mereka berdua, Lesti dan Bilar. Tentunya selalu rukun dan bahagia. Amin. Kemudian juga persahabat, kita fokus dukung karya terbaik Lesti ya. Jangan lupa voting di Ajang Indonesian Dangdut Award 2022. Lesti Kejora. Sebagai penyanyi dangdut terpopuler Untuk cara kirim SMS Ketik Ida spasi B6 Kirim ke 97288 Dan jangan lupa juga untuk dukung video Dangdut terpopuler sekali seumur hidup Ada juga lagu dangdut terpopuler Sekali seumur hidup Yuk persahabat dia. Ya. Dukung, support, dan tentunya kita selalu Mendoakan mudah-mudahan Lesti Bisa membawa pulang piala penghargaan Tiga piala sekaligus Di ajang Indonesian Dangdut Award 2022 Jangan kemana-mana bersama-sama, ya tentunya kita masih menunggu kabar terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru, menarik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangin ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.